Halo guys, welcome back on Mahwatch Youtube channel, still with me Tio Nah kali ini gue akan mereview, nah, kalian pasti udah tahu kan Ini dari brand yang sebetulnya punya sejuta umat fans banget ya dan fanbase nya juga lumayan banyak ya Ini dari brand Jepang yang satu itu ya Dari Seiko. Dan sekarang yang mau gue bahas Mau gue review di sini adalah Yang hot item Ya di bulan Oktober ini Ini bener-bener hot item banget SKU nya adalah Seiko Prospect SRPG 52 Indonesian Limited Edition nah kenapa kira-kira kalau dinamain pakai Indonesian Limited Edition untuk uh, pertama kali ini Seiko merilis model eksklusif regional Indonesia nah kan sebelum-sebelumnya atau mungkin yang udah-udah Seiko itu kan selalu ngeluarin Special Edition Limited Production Limited Edition yang kali ini beda Penantian termasuk penantian bertahun-tahun sih sebetulnya dan akhirnya terrealisasi juga ya. Dan menariknya Seiko Exclusive Indonesia ini diluncurkan berdekatan dengan momen Sumpah Pemuda. Jadi nggak heran kalau desain Indonesia desainnya itu Indonesia banget ya. Apa sih yang spesial dari koleksi ini? Yang pertama, tampilannya dirancang untuk merayakan nasionalisme Indonesia. Warna dialnya putih. ya, Itu mengikuti bendera nasional Indonesia. Dan dia punya aksen merah. Jadi di index markernya itu bingkainya warnanya merah. Terus warna dialnya benar-benar putih. Insert bezelnya juga merah. Tapi rotating bezelnya ini ada aksen gold. Nah, kalian pasti tahu goldnya dari mana kan? Inspirasinya itu dari Garuda Pancasila. Nah untuk modelnya kenapa sih Kotertal? Nah ini karena dia yang dinilai Seiko termasuk salah satu um, jam tangan divers Yang modelnya paling best seller secara rating ya ya Untuk di lain Seiko Prospect Diver Nah untuk case sama braceletnya ini warnanya black PVD coating karena menurut Seiko ini sesuai kesukaan fan Seiko Indonesia semenjak munculnya dulu Ninja Turtle ya. Eh terus info yang paling penting lagi nih limited edition ini gak, gak seribu gak lima ribu gak 3000 pokoknya gak ribuan ya dia limited edition ini cuman 500 unit aja. Jadi cuman dikit banget ya buat kalian yang perlu di refresh mengenai spesifikasi Seiko Turtle ya ini diameternya diameter case-nya itu 45 mm kurang lebih ya dan untuk ketebalan case-nya itu adalah 13,4 mm nah untuk lug tulaknya sendiri itu di 47,7 mm dan untuk lug width-nya itu 22 mm Nah untuk strap materialnya sama case itu juga stainless steel Nah glass materialnya ini hard leg crystal Jadi ini bukan king ya Jadinya dia masih menggunakan hard leg crystal Nah untuk movementnya itu ada di auto automatic movement Kaliber 4R36 Dengan fitur hack and winding Nah untuk water resistance nya tetap di 200 meter Dan dia juga ada additional Uh, strap di packagingnya Ini strap uh, Silikon rubber Yang khas dari Seiko Kalian jadi tinggal plug and play aja Nah buat kalian yang Penasaran Untuk on hands nya gimana sih di tangan gue Nah sekarang udah gue on hand in ya Pakai merah Putih gold sama black Pasti kesannya jadi beda Yang pasti biasanya kalau menurut gue Warna putih ini biasanya Lebih uh, Apa ya eye-catchy ya kalau gue bilang lebih eye-catchy terus yang pasti lebih wear big. jadi kelihatannya dialnya lebih lebar padahal sih sebetulnya sama aja untuk ukuran diameter case atau diameter dialnya tetap sama gimana everyone? menurut kalian gimana? kalian yang menilai ya? kalau menurut gue ini warna merah putihnya sih emang untuk di Seiko Turtle kayaknya baru ini ya Warnanya antara gabungin antara sisi nasionalis tapi sama elegans juga sih Jadi menurut gua ini unik Mau dibilang sporty elegans, mau dibilang elegans juga sporty Gimana tuh? Jadi ini kontras banget Gold, red, white Terus tiba-tiba ditutup semuanya sama black PVD coating So gimana? berhubung jam ini jumlahnya sangat terbatas dan udah ditunggu-tunggu untuk versi limited indonesianya ya sama fans seiko garis keras nih kebanyakan ya gue saranin kalian gercep sih ya kalau memang bener-bener minat atau nguberni gercep karena ini kan ya udah gue sebut kan tadi cuman 500 piece dan kalau udah kayak gitu artinya kalau udah rilis 500 artinya nggak akan ada yang namanya re-release atau restock ya link produk udah ada di caption Oke, okay, I think that's all everyone. Um, happy hunting and happy shopping. Oh ya, yeah, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, terus jangan lupa like. Terus kalian silahkan hunting-hunting and shopping-shopping. See you on the next video. Bye.